Jadi mulai gua mau kasih tahu nih, konten boleh horor tapi muka jangan. Hormat udah episode 170 lebih. Tapi coba lihat deh, muka gua tetap ayat muda kan? Iya kan? Iya kan? Yain aja deh. <laughs> Itu karena gua selalu pakai rangkaian produk face care dari Scarlett. Yes, selain produk body care, sekarang Scarlett Whitening ada produk face care-nya. Dan karena kulit gua normal dan gak jerawatan, jadi gua pake yang Brightly Ever After series. Biasanya gua mulai dengan cuci muka pakai Scarlet Facial Wash-nya yang mengandung glutathione, aloe vera, dan vitamin E yang gak cuman bersih tapi juga ngelembapin kulit. Abis udah bersih, baru deh pakai serumnya biar kulit makin cerah, ngilangin bekas jerawat dan flek hitam. Dan buat kalian yang kulitnya suka beruntusan, cocok pakai serum yang acne series tuh. Yang terakhir, jangan lupa pakai krimnya. Krimnya ada dua buat siang sama malam, karena kalau gua syuting hormat selalu malam, jadi sekarang gua pake yang night cream. Krimnya ini banyak banget manfaatnya Karena mengandung glutathione dan niacinamide yang bisa ngeratain warna kulit dan bikin cerah Natural vitamin C yang melindungi kulit dari radikal bebas poreway buat ngelindungin kulit dan memperbaiki tekstur Dan juga green caviar yang bisa melindungi kulit kalian dari dehidrasi Yang pastinya kalian gak usah ragu sama Scarlett karena semua produknya udah Bepom Dan harganya cuma Rp75.000 aja loh So buat kalian yang penasaran sama produknya Scarlett Langsung aja klik link yang ada di bawah Hitam. Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang super creepy. So ada seorang bapak-bapak yang lagi asik ngevideoin anak balitanya yang dipakein topi kelinci. Kalian tahu kan topi kelinci yang kekinian yang telinganya panjang dan kalau dipencet bisa gerak-gerak bagian atasnya gitu guys. Nah, tapi pas ngevideoin anaknya, tanpa disengaja tiba-tiba ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. Gak lama setelah videonya mulai, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang lewat cepet banget di belakang bocah itu. Si bocah dan bapak ini juga kayaknya gak notice sama penampakan sosok bayangan hitam yang lewat pas mereka ngerekam video ini. Makanya sama sekali gak ada reaksi dari mereka berdua. Mungkin juga karena gerakan sosok itu yang cepet banget. Ada teori yang bilang mungkin aja sosok bayangan hitam yang tadi itu adalah bocah lain yang kebetulan lewat di belakang bocah ini. Awalnya gue juga mikir kayak gitu. Tapi pas gua coba buat terangin videonya dan gua slow sosok yang tadi itu gerakannya aneh banget, men. Beneran bukan kayak bocah yang lagi lari. Apalagi gerakannya itu bisa secepat itu. Menurut gua kayaknya nggak masuk akal banget kalau yang tadi itu adalah bocah. Iya nggak sih? Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Ada sebuah video dari akun TikTok Ghost Hunter TSC Underscore TV, di mana pas mereka live di sebuah bangunan yang udah runtuh, mereka ketemu sama sosok yang menurut gua creepy banget. Enggak usah gua jelasin panjang lebar, perhatikan video yang ini baik-baik. ada sesosok kepala dengan rambut yang panjang dan lebat mengintip berkali-kali dari balik tembok ke arah tiktokers ini. Ghost santer ini juga sadar dan gemetar pas ngeliat sosok yang tadi. Tapi Doi ini sama sekali nggak kabur, bahkan Doi sempet ngezoom supaya sosok yang tadi itu kelihatan lebih jelas ke viewersnya. Tapi sosok itu cuma diem aja di kejauhan. Videonya serem banget ya menurut gue. Tapi nih ya, kalau gue pikir-pikir lagi, yang bikin videonya itu serem justru bukan penampakan setannya. Tapi malah suara abang gue santer ini yang ngomong gemeteran sambil melafalkan doa. Dan kayaknya doa ini ngomong deket banget sama mikrofon handphonenya. Jadi suaranya itu kayak kenceng banget. Iya gak sih? Terbang. Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang ketiga ini. Gue sama sekali gak tahu siapa orang yang ada di video ini. Tapi tiba-tiba videonya viral gitu aja. So ada seseorang yang masuk ke sebuah gedung kosong Dan kayaknya gedung ini tuh bangunan yang masih setengah jadi guys Orang ini masuk ke dalam bangunan itu Sambil nyalain kamera Dan Doi juga sempet berkali-kali nge-pending kameranya Tapi tanpa Doi sadarin Udah ada sosok yang ngeliatin Doi dari kejauhan sejak tadi Allahuakbar, Allahu akbar. Ah, Guys, gua udah jump Allah, Allah, Allah, Allah. Ah! Ada sosok mbak ini dengan baju putih panjang Dan rambut yang menjuntai ke bawah Sosok itu kerekam jelas banget di depan orang ini Coba deh sekarang perhatiin baik-baik sosoknya Bardini itu bisa terbang, dan rambutnya juga goyang-goyang. Dan gak lama kemudian, sosok itu kayak terbang ke atas dan menembus tembok beton yang ada di atasnya. Wajir asli nih, creepy banget men. Tapi ada beberapa juga yang mikir, mungkin aja video yang tadi itu cuma video settingan, mungkin aja ada temennya yang ngebantuin dari atas buat gerakin boneka badini itu. Tapi kalau gue lihat di video itu, badininya itu kayak terbang ke atas dan nembus tembok beton, guys. Kalau yang tadi itu adalah sebuah boneka. Pastinya nggak mungkin bisa dong nembus tembok. Tapi gue juga nggak tau ya, apakah bagian atasnya itu bolong atau memang ada tembok beton yang kayak gue bilang tadi. Karena jaraknya cukup jauh dan gak terlalu jelas. Bisa jadi yang tadi itu cuma ilusi optik aja. So gimana nih menurut kalian? Ada sebuah video creepy yang direkam oleh seorang supir truk dan dipost ke akun tiktoknya. Supir truk itu cerita kalau suatu hari pas Doi lagi ngelewatin sebuah jalan yang sepi dan di kanan kirinya hutan, Doi sempat menepi buat berhentiin kendaraannya dan istirahat. Tapi pas Doi ngelihat ke arah jendela sampingnya, tiba-tiba ada sesuatu yang nempel ke kaca jendela. Awalnya nggak kelihatan ya, karena cuman warna hitam doang. Tapi pas kameranya dideketin ke arah sosok yang tadi, di situ kelihatan jelas ada rambut panjang yang nempel ke jendela truk bapak ini. Tapi kayaknya bapak ini tuh kayak santui banget dan sama sekali nggak takut. Bahkan doi juga nggak kaget sedikitpun. So, karena reaksi bapak ini yang kayaknya santai banget, banyak yang ngira kalau bisa jadi video yang tadi itu cuman video fake dan video settingan aja. Tapi menurut gua, masa sih seorang supir truk Bikin video settingan di TikToknya. At least Doi harus siapin rambut palsu atau wig supaya videonya bisa kayak di video yang tadi. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan yang real. Karena udah rahasia umumnya kalau supir truk itu sering ketemu sama hal-hal yang beginian. Makanya reaksi supir truk yang tadi itu sama sekali nggak kaget. Bicara kembali. Video yang terakhir ini bukan video penampakan, tapi video dokumentasi dari sebuah sesi ijab kobul. Di video itu kelihatan suasana pernikahan yang sederhana dan sama sekali nggak ada yang aneh. Tapi di tengah-tengah video ada sebuah kejadian aneh yang menimpa mempelai wanitanya. Perhatiin video yang ini baik-baik nahma huwa al-sa'i Gua sama sekali nggak tahu ya siapa-siapa mempelai yang ada di video itu. Dan di mana video ini diambil. Kalian bisa lihat ya, awalnya semuanya tuh kelihatan baik-baik aja. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video, si mempelai wanita itu fokus ngeliatin ke arah atas. Sambil badannya maju ke depan, seolah Doi itu kayak mencoba untuk menghindari sesuatu. Gak lama kemudian Doi jatuh. Dan pas ditolongin sama keluarganya yang ada di situ, ekspresi mempelai wanita ini creepy banget menurut gua. Doi menangis histeris, tatapan matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Gua sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Dan pas gua bacain komen-komennya, ada beberapa teori yang bilang mungkin aja si mempelai wanita ini disantet pas hari H sama mantannya. Yang mungkin mantannya ini masih sayang sama Doi dan gak ikhlas kalau Doi menikah sama cowok lain. Ada juga teori lain yang bilang bisa jadi mempelai wanita ini mengabaikan ritual-ritual pernikahan yang seharusnya doi jalanin dengan lengkap. Seperti yang kalian ketahui ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral dan banyak kepercayaan di daerah yang masih kental dan dipercaya sampai sekarang harus dilakukan. Seperti puasa, jaga tutur kata dan pikiran, dan lain-lain. Dan ketika semua itu tidak dilakukan, bisa jadi kejadian kayak di video yang ini. Atau mungkin di antara kalian ada yang punya informasi lebih tentang video ini. Please kasih tahu gue di komen di bawah, karena gue juga pengen tahu banget. Oke okay guys, that it not video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.